Buah strawberry, si cantik nan asam yang menyimpan segudang manfaat. Bisa dibilang, strawberry adalah buah yang serbaguna. Selain rasanya yang enak, buah bulat berwarna merah terang dan berbintik-bintik ini juga memiliki segudang manfaat untuk tubuh. Nah, apa saja manfaat strawberry? Simak penjelasan berikut sampai tuntas ya. Kandungan strawberry Sebelum menjelaskan tentang manfaat strawberry, Yuk kita cari tahu dulu apa saja kandungan gizi yang terdapat dalam buah cantik yang satu ini. Dilansir dari Food Data Central, dalam 100 gram buah strawberry memiliki kandungan sebagai berikut: air 90,95 gram, energi 32 kilokalori, karbohidrat 7,68 gram, vitamin C 58,8 gram, vitamin A 1 mcg, beta karotin 7 mcg, vitamin E patocoferol 0,29 MG vitamin K 2,2 Mg vitamin B6 0,047 MG lemak total 0,67 gram gula 4,89 gram serat 2 gram kalsium 16 MG kalium 153 MG zat besi 0,41 MG magnesium 13 MG Fosfor 24 mg, zinc 0,14 mg, riboflavin 0,022 mg, folat 24mg, kolin 57mg, berbagai manfaat strawberry untuk kesehatan tubuh. Berikut ini adalah manfaat buah strawberry yang perlu Anda ketahui: Satu, menjaga kesehatan mata dan rambut. Buah strawberry diperkaya oleh kandungan vitamin C dan antioksidan, seperti flavonoid. Penolik, Pitochemicals, dan Elegic Acid Keduanya dapat membantu melawan radikal bebas Agar mata terhindar dari masalah seperti mata kering Degenerasi makula dan katarak Antioksidan juga dapat membantu melindungi kondisi rambut Selain itu, kandungan kalium dalam strawberry juga dipercaya ampuh Untuk mengatasi masalah tekanan okular pada bola mata Yang dapat membahayakan penglihatan 2. Meningkatkan kekebalan tubuh Berbagai penelitian menyebutkan bahwa rutin meminum jus strawberry dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Hal ini karena buah strawberry kaya akan vitamin C. Kekebalan tubuh yang baik akan mencegah Anda dari berbagai penyakit akibat infeksi virus dan bakteri. Dengan begitu, Anda dapat hidup lebih sehat. Selain itu, vitamin C dalam buah strawberry juga berperan sebagai antioksidan yang membantu menetralisir radikal bebas yang dapat membahayakan tubuh. 3. Mencegah kanker, vitamin C, asam folat, antocianins, kersetin, dan KM merupakan beberapa jenis flavonoid yang terkandung dalam strawberry yang memiliki efek antikarsinogenik. Kandungan antikarsinogenik ini dapat melawan pertumbuhan tumor penyebab kanker, serta mencegah metastasis, penyebaran sel kanker di dalam tubuh. Minumlah jus strawberry secara rutin agar terhindar dari bahaya kanker. 4. Meningkatkan fungsi otak. Manfaat strawberry yang tak kalah penting adalah meningkatkan fungsi otak. Hal ini karena kandungan strawberry yang kaya antisianidin dan flavonoid yang efektif mencegah penurunan memori. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Devor dari Harvard University disimpulkan bahwa wanita usia lanjut yang mengonsumsi strawberry sebanyak dua porsi atau lebih setiap minggunya memiliki daya ingat yang lebih baik. 5. Mencegah tekanan darah tinggi Salah satu penelitian yang dipublikasikan pada American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa konsumsi makanan yang kaya akan antocianin seperti strawberry dapat mencegah tekanan darah tinggi. Selain memberikan efek warna, antocianin pada buah strawberry juga dapat membantu membuka aliran darah. Efek ini sangat berpengaruh pada mereka yang berusia 60 tahun ke bawah. Namun demikian, bukan berarti Anda lantas mengabaikan pengobatan dari dokter. Anda tetap harus berkonsultasi ke dokter untuk penanganan yang tepat. 6. Mengurangi risiko serangan jantung Fungsi antocianin pada buah strawberry lainnya adalah mencegah serangan jantung. Meskipun belum diketahui pasti, sejumlah penelitian telah menjelaskan mengenai hal tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Eric Rim yang menunjukkan bahwa mereka yang sering mengonsumsi strawberry dan buah beri lainnya memiliki risiko serangan jantung yang lebih rendah. 7 mencegah risiko stroke. Manfaat strawberry yang penting selanjutnya adalah mencegah serangan stroke. Hal ini karena zat antosianin pada strawberry yang dapat mencegah hipertensi. Hipertensi adalah salah satu faktor risiko stroke. Oleh karena itu, dengan mengonsumsi strawberry secara rutin, tekanan darah dapat terkontrol sehingga mengurangi risiko stroke. 8. Mengontrol gula darah. Para ahli menjelaskan bahwa antioksidan dan berbagai senyawa lain seperti phytochemicals Antocianin dan elagitenins yang terkandung dalam buah strawberry dapat membantu mengontrol gula darah. Selain itu, karena memiliki indeks glikemik yang rendah, strawberry aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Anda dapat memperoleh rasa manis alami dari strawberry sebagai pengganti gula biasa. 9. Membantu mengurangi berat badan Bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, sebaiknya memasukkan buah strawberry ke dalam daftar menu diet buah maupun tipe diet harian lainnya. Hal ini karena kandungan serat pangan yang tinggi pada buah tersebut. Sejumlah studi klinis telah membuktikan bahwa serat berperan sangat penting dalam menjaga metabolisme dan pengaturan pola makan pada penderita obesitas atau berat badan yang berlebihan. 10. Menjaga kesehatan pencernaan Selain untuk menurunkan berat badan, serat yang terkandung pada buah strawberry juga dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Serat berfungsi untuk mengikat lemak dan kotoran di usus sehingga mencegah Anda dari berbagai penyakit seperti sembelit dan wasir. Serat juga dapat membantu flora usus agar mencerna makanan lebih baik. Artikel kesehatan gangguan pencernaan lainnya 11. Mengatasi peradangan, antiinflamasi. Manfaat strawberry selanjutnya adalah membantu mencegah peradangan. Kandungan strawberry yang bertindak sebagai antiinflamasi adalah polifenol, antosianin, mikronutrien dan serat. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi dari Oklahoma State University Amerika Serikat yang menyimpulkan bahwa zat-zat pada strawberry tersebut berperan dalam mencegah peradangan pada jaringan tubuh, hiperglikemia, dan berbagai penyakit pembuluh darah. 12. Mencegah penyerapan kolesterol jahat, LDL, sebuah penelitian oleh National Public Health Institute di Helsinki, Finlandia, menyatakan bahwa kandungan polifenol pada strawberry dan buah beri lainnya dapat membantu penyerapan HDL atau kolesterol baik serta mencegah penyerapan kolesterol jahat. Oleh karena itu, konsumsi strawberry secara rutin dapat mencegah Anda dari berbagai penyakit kardiovaskuler yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi seperti penyakit jantung. 13. Mengatasi jerawat Selain menjaga tubuh dari berbagai penyakit berbahaya, ternyata strawberry juga mampu mengatasi jerawat. Hal ini karena kandungan zat antiinflamasi yang terdapat pada strawberry. Zat tersebut mampu mencegah peradangan pada kulit yang menyebabkan jerawat. 14. Menghidrasi kulit. Kandungan air pada strawberry efektif untuk mencegah kulit kering. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan terjaga kelembapannya. Saat kelembapannya terjaga, kulit akan lebih segar dan terhindar dari masalah-masalah yang diakibatkan oleh kulit kering. 15. Mencegah penuaan dini. Strawberry adalah buah yang kaya akan vitamin C. Sejumlah penelitian telah membuktikan efektivitas vitamin C dalam mencegah kulit dari tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan keriput. Anda dapat memperoleh manfaat vitamin C dari buah strawberry dengan cara menghaluskannya lalu mengaplikasikan pada wajah. Selain itu, Anda juga bisa mengonsumsinya secara langsung. Tips cara menjaga kesehatan kulit. 16. Mencerahkan kulit. Selain mencegah penuaan dini, Vitamin C yang terkandung dalam buah strawberry juga dapat membantu membuat kulit Anda menjadi lebih cerah. Adapun kandungan sodium ascorbyl phosphate (SAP) atau vitamin C larut air yang terdapat pada buah tersebut dipercaya sebagai jenis vitamin C yang mampu memberikan hasil yang lebih efektif dalam mencerahkan kulit. 17. Melindungi kulit dari bahaya polusi dan sinar UV. Manfaat strawberry yang penting untuk kulit selanjutnya adalah melindungi dari bahaya polusi dan sinar UV. Hal ini berkat kandungan strawberry yang kaya antioksidan. Antioksidan pada strawberry dapat menangkal radikal bebas yang diakibatkan oleh polusi serta menjaga kulit dari bahaya sinar ultraviolet. Cara mengonsumsi strawberry Strawberry adalah buah yang kaya akan manfaat. Akan tetapi, perlu Anda memperhatikan cara penyajian yang benar agar nutrisi yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Untuk memperoleh manfaat buah strawberry sebaiknya Anda tidak memasaknya pada suhu tinggi. Hal ini agar kandungan vitamin, mineral, dan sejumlah zat gizi lain yang terkandung dalam buah tersebut tidak hilang. Anda sebaiknya mengonsumsi strawberry dalam keadaan yang masih segar, misalnya dengan memakan langsung atau sebagai salad. Selain itu, Anda juga dapat mengolahnya menjadi smoothies atau jus strawberry dengan menggunakan air dingin atau es batu. Anda dapat menyimpan strawberry dalam lemari pendingin agar kesegarannya tetap terjaga. Namun sebaiknya, Jangan terlalu lama agar nutrisinya tidak berkurang.